Yo, sahabat belajar kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, di sini saya akan melakukan uji tes akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung steering ranting plus manometer. Uh, ini tadi sebenarnya ada request dari viewer dari channel Jaya Rival. Katanya suruh uh, menembak tutup botol. Ini akan saya coba. Di jarak 15 meter, dan e, di sana sudah saya, sudah saya tempatkan botol yang sudah saya isi dengan pasir. Nah, saya akan membidik tutup botolnya, apakah bisa tepat sasaran atau enggak. Oke, mari kita coba. Dan di sini, saya akan menggunakan e, mimis dari barakuda Match yang berukuran 4,5 mm oke kita coba kita tarik satu kali tarikan ya untuk grendelnya untuk grendelnya lalu kita masukkan lalu dikunci pastikan lingkungan sekitar aman terlebih dahulu sebelum mencoba oke mari kita bidik akan saya bidik dulu 1 2 wah percobaan pertama masih gagal ya sahabat peduler mari kita lanjutkan untuk percobaan yang kedua kita buka lagi chambernya tarik grendelnya, kita masukkan mimisnya, dorong kunci, eh lalu akan saya bidik 1 2 wah bisa ternyata seperti Nah, jadi seperti itu ya untuk uji tes akurasinya dari senapan PCP Fusion 2560 dan tantangan dari viewer viewer dari video sebelumnya sudah saya selesaikan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe channel Jaya Rifle Kediri Jawa Timur. Cukup sekian dari saya dan salam pediler!